Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan Selang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan Selang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu manajemen seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021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 empat pedang. Secara umumnya, for offshore itu diartikan menemukan jawaban di dalam diri sendiri di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Aquarius temukan jawaban di dalam diri sendiri. Move on dari kesehatan yang sedang menurun dan mulailah merefleksikan diri serta mengistirahatkan diri. Jangan terlalu memaksakan diri untuk bekerja yang dimana sini akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah Knight of Pentacle Secara umumnya naik of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius mengalami penurunan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung, mendoakan seorang Aquarius untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, serta di sini orang-orang terdekat akan mensupport seorang Aquarius untuk bangkit dan move on dari kesehatan yang menurun. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The hangman, secara umumnya The hangman itu diartikan pasrah tetap yakin-yakin karena kuat. Dan jika kartu Hendekman kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Aquarius di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia kuat ia mampu untuk mendukung support seorang Aquarius untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini disarankan kepada seorang Aquarius tidak terlalu untuk memaksikan ataupun memaksakan tenaga di dalam bekerja dan untuk kartu keuangannya adalah. Six of Tackle ataupun enam poin. Cara umumnya Six of Tackle itu diartikan kondisi berkecukupan keuangan yang berkecukupan sehingga bisa berbagi kepada orang lain yang berdampak positif kepada diri sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021 berada di dalam kategori kondisi yang berkecukupan, kondisi yang keuangan yang meningkat, kondisi keuangan yang baik, yang dimana di sini seorang Aquarius akan bisa berbagi sesama berbagi kepada orang-orang yang tepat serta berbagi kepada orang yang membutuhkan. Di sini dampak positif yang didapatkan oleh seorang Aquarius, rezekinya akan semakin membaik, semakin membagus dengan berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini seorang Aquarius keuangannya akan lebih meningkat lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius akan berbuah manis di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cups. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana mana di sini dikarenakan seorang Aquarius sudah berbagi, yang dimana mana di sini seorang Aquarius berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yaitu kategori orang tua yang berdampak positif kepada keuangannya sendiri. Serta di sini usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius akan Membuahkan hasil yang maksimal di bulan Oktober dengan doa dan dukungan dari orang-orang sekitar serta orang tua Aquarius sendiri dan jika kartu dan kita gabungkan dengan keuangan seorang Aquarius disini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pas, namun ia yakin ia mampu menjalani keuangan yang akan lebih bagus lagi dengan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka dan di sini usahanya akan terus dijalani dengan keyakinan yang didukung didoakan oleh orang tua yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah Ace of One Secara umumnya Ace of One itu diaplikan awal mula permulaan ingin memulai ingin mencoba serta ingin menjalani hal-hal yang baru. Dan di sini menggambarkan untuk pekerjaan seorang Aquarius ada beberapa prediksi. Yang pertama, di sini seorang Aquarius ingin memulai, ingin menata, meniti kembali karirnya, yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Di sini juga menggambarkan seorang Aquarius ingin memulai sebuah pekerjaan, yang dimana di sini pekerjaan tidak pernah ia lakukan sebelumnya, yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Serta di sini digambarkan seorang Aquarius akan menerima satu pekerjaan yang dimana di sini nilainya sangat besar, yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial serta kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan memulai usaha tambahan, usaha cabang, yang dimana di sini usaha pendukung untuk meningkatkan keuangan lagi dan untuk support energinya adalah King of Sun. secara umumnya King of Sun itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan ada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 yaitu di dalam tahap memulai ingin menata ingin mencoba ingin mencoba hal yang baru yang dimana usaha tersebut ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan Aquarius, seseorang yang dikenal Aquarius yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta di sini seorang Aquarius akan belajar dari seseorang yang sudah matang pikirannya yang dimana di sini untuk membuka usaha cabang usaha tambahan yang berdampak positif kepada keuangan dan jika kartu renggan kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu menjalani dari kehidupan yang lebih bagus lagi dengan menata meniti kembali karirnya ke yang didukung penuh oleh orang tua serta di sini seorang Aquarius akan yakin ia mampu mendokak kehidupan keuangan dengan mendapatkan satu pekerjaan dari orang di sekitar serta orang terdekat Aquarius sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Nine of Cups, ataupun sembilan piala. Secara umumnya, Nine of Cups itu diartikan mendapat kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan, serta tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, namun di sini melupakan masa lalu untuk menjalani masa depan bersama seorang pasangan. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Aquarius bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami kebahagiaan, yang di mana di sini kebahagiaan itu ia bisa raih dengan cara menerima kekurangan pasangan, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, serta di sini menjalani hubungan kedepannya serta melupakan masa lalu bersama seorang pasangan dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang pasangan akan mengajar seorang Aquarius untuk menjalani kehidupan yang lebih bagus lagi yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara tapi sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Aquarius bersama seorang pasangan dan untuk support energinya adalah page of pentacle Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan diprediksikan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana disimbolkan dengan page open yang menjadi sumber kebahagiaan antara seorang Aquarius bersama pasangan, yang dimana di sini seorang pasangan dan Aquarius akan menjalani kehidupan ke masa depan serta melupakan masa lalu yang akan berdampak positif kepada keharmonisan, keberkunan, kebahagiaan hubungan asmaranya dan jika kartu dengan gen yang kita gabungkan dengan kartu dengan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius bersama seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun mereka yakin akan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini menjadi penyemangat menjadi sumber keharmonisan sumber kebahagiaan antara Aquarius bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Oktober 2021 itu ada di angka 4 46 61 19 dan 92 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan Oktober tahun 2021 semoga bermanfaat